atas kepercayaan yang diberikan kepada gereja terhadap dimansiun, anutaf, alu, mengangkat pelayanan, pemberkatan hidup badar, Tidak ada harapan. Saudara Nabi Ramon yang wasap dalam kelakian berkata di baca ini adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kita bersyukur seluruh saudara bahwa ternyata bagus kan, bagus kan kalau Tuhan itu yang mengarahkan hidup kita di pandian.